Hati-hati emas sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat kembali berada dalam tekanan bearish dan saat ini jika diperhatikan harga sedang tertahan di area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1786.54 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1794.84. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212